Karena dari hadirat tasawuf dan kesubian itu adalah ajaran yahsan dalam rukun agama. Jadi rukun agama kita ini terbagi tiga. Ada istilahnya iman, ada istilahnya Islam, ada istilahnya yahsa. Ini sesuai dengan hadis Umar bin Khattab atau jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya iman ini dengan makna kita membenarkan, mempercayai, membenarkan ada Allah, ada Rasul, ada Rasul Allah. Ada malaikat Dan juga ada untung baik Untung jahat ya dari Allah Subhanahu Dan juga ada hari akhirat Bahwa kita tidak hanya tinggal di dunia ini Tapi tempat kita yang abadi Yang kita nanti di akhirat dan juga ditanya mengenai Islam. Malam ini kita mengucap dua kalimat syahadat. Menyebut asyhadu <tid> alla ilaha illallah, Tidak tuhan yang sebenarnya yang disembah melainkan Allah. Dan sungguhnya Muhammad itu adalah rasulullah. Jadi kita mendirikan salat, kita berpuasa dan juga kita berzakat. Kita naik haji kalau ada kemampuan untuk ke Mekah atau ke tanah mulia. Jadi, ini Islam. Jadi iman dan Islam kan membenarkan ada Allah dan Rasul. Kita melakukan salat, ini paling kurang hati kita sudah beriman sudah ada jadi membenarkan ada Allah ada Rasul. dan kita mendirikan salah kalau diterima timur apa teripa. teripa makmur semua kita apa namanya membenarkan ada Allah adalah semua kita ada melakukan salah kalau di kampung saya itu jarang Banyak yang tidak salah daripada salah Daripada rahmat nah, Tapi itu tidak makmur-makmur Salat semua, semua ya. Baik kemudian Orang tua, lelaki laki atau perempuan Maka membenarkan Allah Dan Rasul yang mendirikan salat ni ini merupakan ketentuan daripada iman dan Islam tapi kita tidak hanya mencukupkan sekedar membenarkan Allah dan Rasul dan mendirikan salat ada rukun agama yang ketiga lagi antakbudallah ke anak-anak yang kau menyembah Allah kita salat menyembah menyembahlah seolah-olah kau melihat Allah jika tidak ada engkau melihat Allah, Allah itu melihat engkau. Ya, sah. Jadi iman ini belum dikira baik. Kalau kita tidak merasa dekat Allah. bahwa kita menyaksikan keberadaannya. Dengan makna tidak terlihat lainnya termasuk diri kita. Di dalam kita menyerjakan keberadaan Allah karena Allah itu sangat dekat dengan kita Lebih dekat Allah itu dari urat leher kita Dalam Al-Quran juga dikatakan bahawa Allah itu antara manusia dan hatinya Ya Allah itu sangat dekat Enggak. Kalau kita menyaksikan Allah tidak terlihat lainnya Dengan diri kita lebih dekat Allah Kepada kita dengan diri Dengan tubuh dan nyawa Yang dimaksud diri tubuh dan nyawa Tubuh dan nyawa kita lebih dekat Allah Dari kita dengan tubuh dan nyawa Itu dikatakan ya maka dalam kategori jasad inilah dasar daripada tasawuf dan kesukian. Jadi dasar daripada tasawuf dan kesukian ini ialah dengan dasar kategori agama yang ketiga yaitu jasad ini. Gunanya ada. Jasad itu untuk memperbagus amal. Perintah Allah dan diperintahkan Allah. Sehingga dia beramal itu ikhlas, mudur hati, khusyuk kepada Allah. Amal namanya sembahyang. Amal kita bisa beramal sembahyang, yaitu merasa takut kepada Allah dan sayang kena Allah dekat dengan kita. Hati kita senantiasa teringat Allah. Tiada keringat lainnya. Kita melakukan itu ikhlas, karena Allah, bukan karena diri kita dan orang lain. Jadi ikhlas, kuciu, hulur hati itu ajaran Tasawuf. Kalau kita beramal tidak dengan kuciu, hulur hati, ikhlas, maka amal kita tidak ada pahalan. Sembahyang kita tidak pahala ada pahala. Oh saya pandai melakukan cara rukun salat. Saya bisa patih baik, rukuk baik, sujud baik, dan juga bertakbir berniat untuk melakukan salat baik. Tapi kalau tidak ada khusyuk, Untuk hati ikhlas salat kita itu. Tidak ada pahala sah-sah. Bagaimana firman Allah akan akhlak mukminun, Sungguh menang orang yang beriman, Baya, yang mereka itu dalam sembahyang mereka. Mereka khusyuk, khusyuk artinya patuh karena takut, patuh karena sayang. Maka okay, inilah tujuan diangkat ilmu kata sahkan yang untuk memperbaiki amal. Amal itu sudah ada, tapi belum bagus. Sah adalah sah, tapi belum dapat diterima diberikan pahala, timbalan pada orang yang salah itu. Jangan kita salah. Bagaimana Allah berkata dalam Al Qur'anul Karim, "Wa lil musallin al-ladinhum." An-salatihim sahur Celaka bagi orang yang sembahyang Yang mereka sembahyang dalam keadaan lalai Tidak hudur hati, tidak kesuwa Untuk melakukan yang demikian Jadi inilah lalu desawuf Maka kepada Tengku Jamalul Hakim Dan pakar-pakar ke desawuf Di samping Dia mengajarkan dahir salat daerah salat, secara dukun salat dan juga diajarkan batin salat supaya mereka bisa kemudur hati, ikhlas dalam melakukan salat ini hmm. maksudnya, itu batinnya salat hmm. ini tasawuf dan diajarkan juga anda ilmu kesupian karena yang diangkat tasawuf dan sufi